Kedua-kedua launan, palit cainapan, dia dapat. Banjir di Mande, Cianjur terjadi pada Rabu, 3 Mei 2023. Ketinggian mencapai 2 meter, berdasarkan informasi yang didapat banjir di Mande tersebut terjadi-terjadi sekitar pukul 21.30 WIB, Rabu, 3 Mei 2023, malam. Informasi sementara, banjir di Cianjur tersebut menerjang sejumlah wilayah seperti di Kecamatan Ciranjang, Pacet, Mande, dan Cikalongkulon. Bahkan ketinggian air di Kecamatan Mande mencapai 2 meter, Camat Mande, Rela Nurela, mengatakan, di wilayahnya terdapat dua desa yang terendam banjir usai hujan deras selama beberapa jam turun selama beberapa jam, sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur, Dindin, mengatakan, Pihaknya sudah menurunkan sejumlah personil ke beberapa titik. Tim sudah diturunkan ke lokasi banjir dengan membawa perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terjebak. Sedangkan untuk jumlah rumah terendam masih didata. Karena e, tiga rumah tersebut, e, alhamdulillahnya lantai dua dengan jumlah tiga kakak dengan jiwanya sembilan orang. Dan saat ini e, seluruh potensi yang ada di BPBD sudah menuju lokasi Relawan pun sama persis menuju lokasi. Insya Allah doakan kami agar keselamatan selalu tersedia buat kami semua. Ceranjang e, tadi siang, eh, tadi sore, tadi apa menjelang maghrib pada saat hujan yang sama juga terjadi banjir lagi. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah suri. terus lagi. E, <tuh> Jalur Cianjur menuju Bogor melewati jonggol, tepatnya di Kecamatan Cikalong, itu ada longsor. longsoran se sekitar 3 titik, tetapi alhamdulillahnya di lokasi tidak ada korban. Terusnya lagi, alat berat sudah ada di lokasi. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai petugas jaga-jaga Pusdalop PPBD Kabupaten Cianjur. Jadi kejadian banjir ini ada di berapa Kecamatan, Uh, banjir ada di dua kecamatan, satu di kecamatan Mande, yang keduanya di kecamatan Ciranjang. Lebih pacet, Pak. Pacet, saya belum dapat informasi, Pak. Hmm. Tapi nanti mungkin hmm. e, karena ini sifatnya sementara bisa di... banjir, sepahar, sepahar. air sepaham. Air jangan Ka diatik Ka dia y Umi banjir dewa si ama itu di jeruk parah tuh Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya